Ku kecewa Dan selalu kau membuatku bahagia Kau pernah, kau membuatku kecewa. Melihatmu Ingin rasanya ku mengenal dirimu Dan dekat denganmu Tapi aku mau Bahwa semua tentang saat kau hadir dalam hidupku, temani aku lalu setiap. Takkah kau lihat aku di sini nais kamu? Takkah kau lihat aku yang tak mampu jauhi? Allah, aku dari semua. Di cepat semua berlalu, kau tinggalkanku yang telah mampu tanpamu, takkah kau lihat? Aku yang tak mampu jalan waktu, Oh Tuhan yang kuasa sadarkanlah aku dari semua. Sadarkanlah aku dari semua Mata pertama. Dilah cinta pandangan pertama Karena kita yakin, ini takdir kita, ini cinta kita Die, Ah. Cinta pada Cepat datang pertama karena kita ya yang... Katakan Kepadamu Kucintaimu Sepenuh hati Saya perlu Katanyakan kenapa ku Mampu Menghadapi Itu pasti Sesungguhnya Sesungguhnya di lebih dariku Tapi Apa salahnya Saya Percaya Meskiku Hanya lelah Kita sempurna Ku akan bahas. aku lakukan untukmu janganlah kau sia-siakan aku sayang uh, tak perlu Go, go. Mohon terimalah yang ku lakukan untukmu. Janganlah kasiyah-siakan aku.